serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru sekutar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan tentunya kabar-kabar baik pastinya dari idola kita Kabar pertama persahabat kita lihat di sini ada momen cicilan acara akikah abang El Aduh. <gifat> Momen cicilan akikah persahabatnya Luar biasa, mudah-mudahan untuk idola kesengan kita selalu diberikan kesehatan, rumah tangganya langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Posingan ini pun para sahabat repost kembali oleh akun snowfooty banyak sekali tanggapan Banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun instagram eti.perwati.75 Mengatakan di kolom komentar cicilannya masih banyak gamin katanya tuh dium, pastinya. Tentu cicilannya masih banyak persahabatnya, karena baru setengah-setengah nih vitamin bahagia. Momen acara Kikabang L disuduhkan, masya Allah banyak ya, tapi kita bahagia banget. Alhamdulillah bisa melihat tentunya kebahagiaan dari budaya setidaknya papa bilar. Mudah-mudahan persahabat ya, adalah yang idola kesenian kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh dan inspirasi untuk banyak orang. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga di sini ada gambar nih soal Trio Gesrek, persahabat. Uh, kita sapa dengan kalimat nih, info. sabarnya sebentar lagi Trio Gesrek bakal comeback di Antv. Rizky Billar, Haris Prisa. Wow, para sahabat ini ya, apa mungkin? Ada program baru, ada project baru Trio Gesrek di Antv. Mudah-mudahan persahabat, ya, apapun itu, kita doakan yang terbaik saja. Semoga dipermudah Dan semoga diberikan Kelancaran, amin Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada momen spesial Yang membuat kita bangga Kepada Bunda Lesti Papa Bilar Ketika bertemu dengan Ketua MPR RI Kita sopuk dengan Etitude Bunda Lesti yang begitu The best luar biasa Emang Leslar selalu Mengedepankan tentunya Kesopanan etitude ini best banget persahabatnya. ini satu kita contoh, Bunda Budelasi kejora menundukkan kepala dan tentunya menyalim Babsut Ketua MPR RI, Masya Allah sampai Ketua MPR RI tersenyum dan Bunda salim aja melawak terus sama dia sambil mempersilahkan duduk. Wow, Masya Allah banyak ya idola kesayangan mudah-mudahan selalu seperti ini selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi terutama untuk banyak orang Amin dan persahabat berikutnya juga ada sebuah kabar spesial dari mtex industriar memposting sebuah postingan foto Bunda Lesti persahabat yang sedang bernyanyi ada Hari Lida juga mau Lesti dua sama siapa tuh persahabat yang pertama Bunda Lesti dan Hari Lida, Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Ada Bunda Lesti dan Papa Villan Wow, kira-kira mau feel Atau mau bersama Hari Lida nih Pastinya banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan dari Akun sahabat Leslar Salah satunya dari aku Octavia Rich 66 mengatakan Duet feel Yang kemisirinya menyatu banget Dan duet feel tak tergantikan Villas the next king and queen of Dandu Wow, insya Allah banget ya Banyak sekali tentunya tanggapan dari para sahabat Ingin sekali, tentunya Bunda Lasti berdoa dengan Bapak Vilda insya Allah Dan kita lihat juga para sahabat ke kabar berikutnya Ini ada info penting banget nih untuk warga Konoha Perhatikan para sahabat, di info ini Ini info kita dapatkan dari akun Leslot Indonesia 2020 mengunggah sebuah kabar sahabat ya, soal acara SCTV Music World 2022. Perhatikan di kalimat yang diposting, kalau ini kita kalah dari juks, presentasinya tidak jauh, dan SMS juga kita belum tentu unggul, yuk like-nya 500k disimak persahabat ya untuk disukai oleh Leslar ini 43.143 disukai untuk hmm. Aha Disukainya persahabatnya 124.039 disukai Wow, ini bedanya sangat jauh banget persahabat ya Yuk kita tunjukkan lagi kekompakan kita Mudah-mudahan budalaya sendiri bisa menggorong piala penghargaan Disimak juga di kalimat di caption yang dituliskan kompak yuk kompak jauh banget SMS kita nggak lihat Sedangkan juks kita ngos-ngosan Masih semangatkan like-nya sedikit banget katanya tuh Yuk bismillah Semoga Leslar menang Kita tentunya berdoa Dan harus selalu mendukung yang terbaik Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan berikutnya juga bersahabat perhatikan Ada sebuah unggahan IGS dari bagian Bensi Kumbang 8 jam yang lalu Ini memposting foto miliar di rumahnya Papa Bilar Ada kalimat nggak ada lawan katanya tuh Wow Sepertinya Semalam Bang Bensi Kumbang ada di rumah Leslar ya terlihat tuh postingan 8 jam yang lalu diunggah oleh Bang Bensi Kumbang Mudah-mudahan keluarga selalu sehat selalu diberikan kebahagiaan amin Dan berikutnya bersama jangan lupa hari Jumat bakal ada acara yang tentunya spektakuler dari Papa Bilar dan Arafi Ahmad di acara GWS, bersama Jaga Gembira waktu siang pertandingan pingpong terpanas turnamen spesial Gembira waktu siang tim Raffi dan tim Bilar. Wow, kira-kira siapa yang menang persahabat ya? Akan tayang tanggal 4 Maret hari Jumat jam dua siang. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan persahabatnya Ini seru banget nih pertarungan pertandingan pingpong antara A, A. Rafi dan Bapak Bilar. Semoga saja kita mendapatkan vitamin bahagia berikutnya persahabat di pagi hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslam tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.